dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Akademi subhanahu <Sessizuk> wa ta'ala lam laka fi min illa nafsika tusi'u Ya, ini Yang dimaksudkan adalah: janganlah kamu menjadi orang yang suka mengaibkan, disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci dan Maha Agung, tidak menjadikan makhluknya itu untuk didedahkan aibnya, untuk didedahkan kekurangannya. Allah cipta makhluk apapun, makhluk itu bukan hak kita mengaibkan makhluk. Yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mencari aib kita sendiri dalam muamalah kita dengan Allah. Orang yang banyak melihat ke kepada kekurangan dirinya akan kurang melihat kekurangan orang lain. Karena dia tidak disibukkan dengan melihat kekurangan diri, tak ada masa nak pikir kekurangan pada orang lain. Orang yang dia menyibukkan diri untuk mencari kekurangannya akan memahami kekurangan orang lain. Menyibukkan diri dengan kekurangan diri sendiri lebih kepada usaha untuk memperbaiki diri, Berbandingkan dengan sibuk dengan orang aib orang lain, sehingga terfikir namanya orang, sementara dirinya perlu untuk diperbaiki. Oleh hadha dikatakan oleh seorang bernama Limam Abu Hatim ibn Hibban. Al-wajib ala al-aqil luzumis salamati bitarkib tajassus an'uyubin nas. Orang yang berakal itu adalah orang yang dia meninggalkan mencari-cari aib orang lain. Ma'al-ishtigal biislahi uyu bin nafsih. Hanya sibuk untuk memperbaiki kekurangan dan aib pada dirinya sendiri. Orang yang dia sibuk memperbaiki aibnya sendiri Daripada menyebutkan melihat aib orang lain Maka dia telah menjadikan badannya rehat Dan hatinya tidak tidak letih, tidak penat karena orang kalau dia mencari-cari aib orang, dipikir dia sent apa tension dia stressnya, di geram dengan orang, hatinya penat, pikirannya penat, badannya pun penat. Wa enna fakulama etta la ala ala aibinafsihi hana alihim yora mislahu min akhir. Setiap kali dia melihat aib pada dirinya sendiri, maka akan nampak ringan kalau melihat aib yang sama ada pada orang lain nampak seseorang yang uh, sedikit banyak kita pun ada malas contohnya, bila nampak orang lain malas, eh, sama lah kadang-kadang kita pun tersilap kata bila ada orang yang tersilap kata eh, sama lah, dia akan memahami keadaan orang, apa sebab dia faham dirinya Wa وَإِنَّ مَنَيْشْتَغَلَ بِعُيُّ بِالنَّاسِ عَنْ عُيُّ بِنَّاسِهِ عَمِيَا قَلْبُهُ orang yang sibuk dengan aib orang berbanding dengan aibnya sendiri hatinya akan menjadi buta la'ilah Allah Waktu iba badannya akan menjadi seting. Waktu azhar arahi terkoyu benar sekirh dan dia akan mencari-cari alasan untuk dirinya tak salah dan tak punya aib. Walaupun sekujur badan naib, dia akan cari dalil macam mana supaya tak aib. Pasal apa? Sepuluh dengan aib orang.